Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun anda berada Selamat datang di channel Ane Nah di kesempatan kali ini teman-teman Ane mau ngebagain tutorial Cara mengatasi Windows Repair Atau PC Laptop Kamu tidak bisa masuk Ke menu Windows Ya teman-teman ya. Nah teman-teman jika PC atau laptop Kamu mengalami Repair Atau tidak masuk ke Bot Windows ya teman-teman E, bisa jadi dikarenakan yaitu salah menyetting pengaturan yang ada di Windows teman-teman Dan yang kedua yaitu biasanya dikarenakan aplikasi-aplikasi e, yang berbahaya Yang dapat bisa merusak PC atau laptop kamu teman-teman Dan yang ketiga teman-teman biasanya nih Biasanya karena e, overclocking teman-teman ya Biasanya dikarenakan kamu menggunakan overclocking yang terlalu berlebihan teman-teman Nah teman-teman untuk cara mengatasinya teman-teman Langkah yang pertama kita nyalakan PC ya teman-teman ya Kita tekan tombol powernya sambil menekan yaitu tombol ESC teman-teman ini Nah teman-teman jika kamu menekan tombol powernya teman-teman ya Kamu segera tekan tombol ESC nya ini ya teman-teman ya Berulang-ulang teman-teman Tekan terus ESC nya Hingga sampai uh, tampil menu setup bios ya teman-teman ya atau setup uh, -nya, Windows nya teman-teman ya. Untuk masuk ke biosnya kamu tekan tombol power kemudian kamu tekan terus-menerus tombol ESC nya teman-teman. Hingga masuk ke setup bios teman-teman. Oke teman-teman kita praktekkan ya teman-teman ya. Kita tekan tombol powernya teman-teman oke. Oke. Kemudian kita tekan tombol SC nya berulang-ulang teman-teman Sahabat jika sudah nampil menu seperti ini teman-teman ya Kemudian kita scroll ke bawah kita pilih enter stup teman-teman ya Kita scroll ke bawah teman-teman oke okay. Kita pilih enter stup kita klik oke okay ya kita klik enter teman-teman oke okay? untuk masuk ke menu biosnya teman-teman oke okay? teman -teman. sahabat ini dia tampilan uh, menu biosnya teman-teman nah teman-teman perlu diingat ya teman-teman ya untuk uh, menu biosnya teman-teman setiap PC itu berbeda-beda ya teman-teman ya di sini saya menggunakan uh, laptop Asus dan di, menunya seperti ini teman-teman biasanya kalau uh, PC yang lain itu menunya berbeda namun fiturnya uh, namun fiturnya tetap sama teman-teman. Nah teman-teman untuk cara mereset uh, BIOSnya, settingan BIOSnya teman-teman ya kita cari saja menu uh, Restore Default teman-teman ya. Ini untuk merestor settingan BIOSnya teman-teman ya teman-teman untuk mereset um, settingan biosnya kita uh, pilih menu restore default teman-teman ya kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik enter teman-teman untuk memilih ke default kemudian jika sudah nampil menu seperti ini load optimis default kemudian kita klik yes ya teman-teman ya kita klik enter teman-teman Oke kemudian kita ke atas ya teman-teman ya kita pilih save change and exit teman-teman ya yang ini teman-teman Save change and exit teman-teman Sebentar ini agak blur teman-teman ya Kita pilih menu save change and exit teman-teman Kemudian kita klik enter teman-teman ya Untuk men-save settingan biosnya teman-teman Oke kita klik enter Kemudian di sini ada menu lagi Save and Exit Stop. Kemudian kita pilih Save Configuration and Exit teman-teman. Kita klik Yes ya teman-teman ya. Kita klik Enter lagi teman-teman. Oke Windowsnya akan restart dan kita tunggu. Windowsnya akan restart ini ya teman-teman ya. Kita klik klik Esc lagi ya teman-teman berulang-ulang hingga nah, tampil menu seperti ini bot lagi teman teman kemudian kita pilih ke Toshiba ini ya ini uh, instalasi windows nya teman teman ya windows saya ini ada di harddisk Toshiba jadi saya harus memilih harddisk instalan uh, windows nya teman teman kita klik Toshiba nya teman teman oke kita enter kemudian kita tunggu beberapa saat ya teman teman ya nah sedang mendetect kita tunggu teman-teman sudah nampil logo Windows nya teman-teman ya kita tinggal tunggu loadingnya teman-teman sedang loading teman-teman Oke kita tunggu sebentar teman-teman yuk nyala-nyala-nyala kita tunggu sebentar ya teman-teman ya sabar karena tadi habis mereset uh, settingan biosnya teman-teman agak lama juga bismillah yuk nyala tunggu sebentar teman-teman agak lama juga nih botingnya aduh. Alhamdulillah ternyata bisa ya teman-teman ya kemudian kita masukkan passwordnya teman-teman di sini saya uh, windows windowsnya untuk memproteksi data-data saya teman-teman saya akan masukkan password terlebih dahulu ya teman-teman ya oke okay. oke teman-teman ini sedang membuka ya welcome bismillah semoga bisa ya teman-teman ya kita tunggu loading ya Alhamdulillah ternyata bisa teman-teman nah itu dia teman-teman ya cara eh, mereset settingan bios ya teman-teman ya atau cara mengatasi pc laptop atau komputer kamu Uh, repair teman-teman Tidak bisa masuk ke menu Windows teman-teman ya Tidak bisa booting ke Windows Nah teman-teman uh, Jika kamu pernah overclocking teman-teman ya Kamu Masuk lagi ke menu run ya teman-teman ya Kita uh, Kita reset lagi Settingan overclocking ya teman-teman ya Biasanya karena settingannya terlalu berlebihan mungkin ya teman-teman kita reset settingan overclocking ya teman-teman ya di sini di Advance kemudian kita matiin aja ini prosesor maksimum memorinya PC lock debug kita matiin semua aja kita reset aja ya teman-teman ya untuk overclockingnya teman-teman agar Windows atau PC kamu tidak repair lagi teman-teman ya jika sudah disetting dikembalikan lagi seperti awal kita klik apply kemudian kita klik oke okay aja teman-teman nah itu udah aman teman-teman ya nah itu dia teman-teman cara mengatasi pc atau laptop repair atau tidak bisa masuk ke bot windows ya teman-teman ya